Saya terima nikah dan kawinnya Elsa Widya lestari binti bapak Jujujul Karnain halal untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar punai. in the heart of every moment there's a magic